dengan program dari Baim dan program ni Ini program untuk kejayaan untuk terletak mana semua siapa yang sempatkan. Ada program untuk semua sekali. Ini program untuk thinking out the program untuk di taman dekat sungai start. Okey mana ni dak program motivasi siapa yang jadi skema nah misalnya cinta cengko kau stop sekarang ceng di hotel Oh nama ya, itu kemudian Ini yang Aditya Mandiran suka cerita di sini Jangan apply terus bayar. Jangan. Jadi jangan ciri apply jenuh. Mungkinkah diskain? Mohon kawan-kawan yang bantu curi kajian. Tapi sekarang inap ter start kaya ha. Ini punya sekarang inap mienya kalibek kawan ini siang cuti sampai kau dalam dalam perata nukjai mahu. Jepung buat inok siapa tu? Aini aini. Ada dalam dekat ada. Jangan like kau juga. Kliniknya sudah lama saya minumnya. Kini ada hai minumnya cengok rama dan Ada sebelumnya zaman krimnya berdua mohon gimana curah one curah kau China one rumah ya wacah-wacah deh Nih, yang ina, biar badan nak pake, nak nak loh, mon, repo, pan, supermarket, kamu sekali nee blongin supermarket. Wah ni lah ni next mesti memani kat sini betul-betul kan ni ditanah ni dekat dekat suainya. Dengan sekarang ni je anak paling dekat sini kan ones supermarkets kau awe boleh kat aku makeup pad video online kau mereka asyik penting wah ada betul dia ni anime ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Jaliran ini nanti out di sa tropik zaman iya, nanti kasusnya naik ya. Aduh maksana budget quality out di sa nam jawah, meneroka ya phone ciplan out di sa lopan bos tu, tu pelan lima ribu. Phone tu, takkan orang ayat nelayan nak lima ribu aku, jebu, cing nyai aku, cing nyai drama tu, so tu nyai ni baru suka cing nyai Kau ni laik kain nan tak subscribe kita mandiri deh ka ni bata juk ta ba yan na tuk na tam kamu kan manggil no ini dia hanya yang cewek. Halo sahabat orang petrofarm mulai semua cara kiai ada Saya yang petrofarm, Indian oil, tanda-tanda, ini tuh cewek di korang ada yang hawa o. yang namanya jadi, yang katimbang awak nak fitur apa? Gimana dia? Baca ni apa? Empat china. Habis sambil naik di lomba bas mungkin full bari naik kil kilan. Walau pun bas ini awak nak? Jadi, yang awak nak jangsu sukiya cengah tau? Awak nak jangsu nugiya? Gimana dia? Tahu cengah songcirek paling hijau. Songcirek paling Di sa jangsu ini Single kija raien manjira ngang ngang duty gak ada, itu first time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 bungsu apa ini ya Christian Gralzko, maaf, Nadia Chini Headquarter, Muhammad Mung, number four, gimana area nih, area tau deh. dan ada satu masjid. belum ya nih. Nadia, Chaima, dan belum tadi Yang mas ini buat ya dia iman ini dia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 Gua resok pergi hancen, gimana dia? Namun kalau dia like, cut jodat bodak pendengar. Bet betun jodat aku. Hai ni jodat kau yan gua resok pergi hai. Tiap lomba pasau baca wikat cuitin lomba tu. Gimana yan gua resok market. Tunggu, ada tak dia? Kalau ram suka senjok, mohon hai niang yan. Ini yang kahmat yang view gak sebulan kata mohon aku love you. Kau senjok, edit views tu Gimana highlight cut bu birat? S ya, ada yang apa Ini dia lumbung ram badan suka main jangkian lumbung bridge, bridge Oh ya bridge ada aja. dia market, daily market, mau pangkalang nih kita tarapu cari sekolah deh nama tamu indonesia, market, market, ini mau lihat beli makan bang problem, dia ini Dia market enggak suka suka apa injok. Eh, program utama. itu suka ground Ini Aujourd'hui, Jadi seperti Bye bye.